Wabarakatuh. Ketemu lagi sama Pak Noval di pembelajaran matematika yang pada hari ini akan mengupas tuntas tentang cara mencari luas juring sebuah lingkaran. Yang sebelumnya kita sudah bahas bagaimana cara mencari panjang busur lingkaran, bagaimana kabar-kabar kalian semuanya. Penopal berharap kita semua masih dalam keadaan sehat wal afiat Sehingga kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita. Baik, kita mulai saja. Bahwa untuk menentukan luas juring sebuah lingkaran. Menemukan luas juring lingkaran. Sama halnya dengan bagaimana cara kita menemukan panjang busur lingkaran. Yang membedakan hanyalah, jika pada panjang busur lingkaran, besar sudut pusat dibagi dengan besar sudut lingkaran, kemudian dikali dengan lingkaran. Sedangkan untuk menemukan luas juring tidak dikali dengan lingkaran, melainkan dikali dengan luas lingkaran. Rumusnya adalah V kali R kali R. Contoh soal. Tentukan luas juring lingkaran jika besar sudutnya 60 derajat. Tentukan jika 60 derajat. Di sini berarti 60 derajat. Luas sudut pusatnya nih, 60 derajat. Sedangkan ini adalah jari-jari. Diketahui pada gambar, panjang jari-jarinya 10 cm. Kamu sudah terbayang nih, kalau 10 cm pasti menggunakan 3,4 dan sudut pusatnya adalah 60 derajat, ini 60 derajat. Bagaimana cara menentukannya? Luas juring lingkaran. Luas juring lingkaran, ini rumusnya 30 de, 60 derajat, maaf 60 derajat, dari sini dibagi. 360 derajat. Jadi 60 derajat itu luas sudut pusatnya sedangkan 360 adalah luas keliling luas lingkaran dikali luas lingkaran. Apa luas lingkarannya? Berarti luas lingkarannya adalah pi kali r kali r. 360/360 360, setelah disederhanakan jadi 1/ per 6. Dari mana 1 per 6, 60 dibagi 60, dapat 1 360 dibagi 60, dapat 6 Berarti 60 per 360 disederhanakan menjadi 1 per 6 Dikali 3,14. Kenapa? Dikali 3,14. Kenapa V-nya menggunakan 3,14? Karena R-nya adalah 10. Kali 10, kali 10. 1 per 6. Dikali 314. Caranya berarti, 1 dikali 314, sebaliknya 314. 12 dibagi eh, 6 dibagi 6 mana hasilnya ini hasilnya 52,33 cm persegi. Lanjut ke contoh soal yang kedua. tentu kan luas juring lingkaran pada gambar tersebut gambarnya diketahui pada gambar luas sudut pusat ini namanya sudut pusat 45 45 ini namanya jari-jari jari-jarinya 28 berarti caranya luas ini ya luas sudut lingkaran ini luas, lejuring lingkaran. Berarti. 45. 45 itu ini. Ya, 45 ini dibagi 360. 360 ini satu sudut lingka, apa Besarnya sudut lingkaran. Dikali V, dikali R, dikali R. 45 ini. Per 360 disederhanakan jadi 1 per 8. Dari mana? Sama-sama dibagi 45. 45 dibagi 45 dapat 1. 360 dibagi 45 sama dengan 8. V-nya kita gunakan 22 per 7. Kenapa? Karena jari-jarinya 28. Oke. 1 per 8 dikali 22 per 7 dikali 28 kali 28. 1 per 8 dikali hasil dari 22 per 7 dikali 28 dikali 28 sama dengan 1, 2, 4, 6, 4. 2.464. Kemudian 1 per 8 dikali 2.464 sama dengan 308 cm persegi. Caranya gimana? 1 dikali 2.464. Hasilnya 2.464 dibagi 8 dapat 308 cm persegi. Kita masuk ke soal yang berikutnya. Di soal berikutnya ini merupakan soal cerita. Ceritanya berbunyi sebuah taman yang berbentuk lingkaran mempunyai panjang jari-jarinya 21 cm. Di taman tersebut terdapat kolam ikan hias berbentuk juring lingkaran dengan sudut pusat 120 derajat. Soalnya, berapa luas taman di luas kolam tersebut? Jawab, kita cari ini rumusnya. Luas juring lingkaran sama dengan 120. 120 20 adalah sudut saat ini 120, dibagi 360 sudut lingkaran, karena kolamnya berbentuk lingkaran. V kali R kali R, rumus luas lingkaran. V 120 disederhanakan menjadi 1, 360 disederhanakan menjadi 3. Dari mana 120 dibagi dengan 120 dapat 1. 360 dibagi dengan 120 sama dengan 3. Kaya, v nya 22 per 7. Kenapa? Karena jari-jarinya 21. 21 bisa dibagi dengan 7. Berarti 1 per 3 dikali 22 per 7 dikali 21 dikali 21 satu per tiga dikali satu tiga delapan enam dari mana satu tiga delapan enam dari dua dua per 7, berarti dua dua dikali tiga dua satu bagi 7 sama dengan tiga tiga dikali dua satu dapat 1386 cm delapan puluh persegi hasil perkalian dari satu tiga dikali 1386 adalah 462 cm dari mana 1 dikali86 1386, 1386 dibagi 3 sama dengan, dibagi tiga 462 cm persegi demikian apa